Siswa SD ini ditampar dan ditendang oknum guru gara-gara tidak hafal azan, TRIBUNJTNG.com, Grobogan, kekerasan terhadap siswa di sekolah kembali terjadi. Kali ini bocah inisial X11, siswa SDN di Teguanu Kabupaten Grobogan jateng ditampar dan ditendang oleh oknum pak guru gara-gara tidak hafal azan, akibat perlakuan kasar itu. Si bocah trauma dan enggak mau sekolah lagi di SD tersebut, saya enggak mau masuk sekolah sana lagi, saya maunya dipindahkan, Pak Guru galak, saya ditampar dan ditendang, kata es sambil menangis. Saat ditemui TribunJateng.com di rumahnya, Selasa, tanggal 22 bulan 11 tahun 2016, Bariyah Ibu Korban mengatakan, Penganiayaan yang dilakukan Pak Guru Inisial Y kepada anak sulungnya itu terakhir kali pada Jumat, tanggal 18 bulan 11 tahun 2016, saat itu di dalam kelas. Ed diminta maju ke depan oleh sang guru untuk menghafal lafat azan seperti halnya teman Ed sekelas. Namun karena belum fasih Ed diperkenankan untuk kembali duduk ke bangkunya, bukannya dinasihati. Anak saya malah ditendang dan dipukul oleh paye anak saya yang ketakutan langsung berlari pulang ke rumah dan mengadu kepada saya. Penganiayaan itu sudah yang ketiga kalinya dilakukan paye kepada anak saya. Saya kemudian melaporkan ke Polsek Tegowanu ungkap barinya. Ed menangis di pelukan ibundanya saat ditemui tribun di rumahnya di desa Tegowanu Kulon, Kabupaten Grobogan. Bocah yang mengenakan seragam OSIS itu ketakutan dan merengek supaya dipindahkan ke sekolah lain Sang ibu pun kemudian mengurus kepindahan anaknya ke SD lain Sudah saya urus kepindahan anak saya hari ini, tapi anak saya masih shock Semoga tidak ada lagi guru yang menyakiti anak saya Anak saya itu pendiam dan baik, kami orang kecil Suami saya hanya bekerja serabutan. Terang Bariyah yang matanya masih merah. Kapolsek Tegowanu, AKP Bambang Warno, membenarkan kasus penganiayaan yang telah melibatkan oknum beguru terhadap edi tersebut. Hanya saja sesuai hasil kesepakatan bersama, kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Pak Ia sudah meminta maaf dan membuat surat pernyataan. Pihak keluarga korban akhirnya menginginkan kasus diselesaikan secara damai. Tadi sudah kami mediasikan dengan Bapak Korban. Terang Kapolsek